Dan kacungkan jempol Apa kabar? Alhamdulillah Apa kabar? Alhamdulillah Teman-teman semua Apa yang kita katakan itu Sehari-hari itu adalah doa Orang yang sukses itu Senang biasa Selalu berkata bisa Dan selalu berdoa depan Bahwa dirinya siap untuk sukses anda hadir di sini siap nggak untuk sukses siap siap untuk sukses siap, sukses. siap. siap. Ya. mau nggak penghasilan anda ini dalam satu bulan ini? minimal Tengah saja katakanlah mungkin lima puluh juta mau nggak ada, oh. ada penghasilan lima puluh juta mau nggak ada penghasilan lima puluh juta oh. kalau orang mau tidak begitu anda tahu harimau kalau bilang mau kayak gimana uh. <laughs> jadi mau nggak ada penghasilan lima puluh juta yang oh. harus panas ya, terus panah, ya. ya. <laughs> ini bisanya hanya sedang, tahu. Semangat itu perlu atau enggak? Semangat itu perlu atau enggak? Ayo. Semangat itu perlu atau enggak? Semangat. Enggak, Enggak kan? enggak. Tetapi justru karena ada semangat, semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Baik itu pelatihan Anda, gitu kan. semangat pikiran Anda dalam menerima materi-materi yang Anda ya dan tentunya hasil daripada materi yang nanti akan anda dapatkan anda mudah untuk mengimplementasikannya zaman sekarang ya, tidak perlu harus kita bekerja sebagai seorang kakak karyawan atau employee banyak di luar sana barusan pagi tadi saya mendengar ya, bukan lagi mendengar, melihat TV ya, bagaimana seorang yang hanya berjualan ya, yang namanya jagung Susu sama apa? Kenju ya. Sehari ya. Penghasilannya itu 12 juta Gila gila, kan? Ini yang luar biasa Kenapa? Karena modalnya semangat Jadi kalau kita tidak semangat Ya kita akan menjadi biasa-biasa saja Semangat? Maka kita harus semangat ya. Sekali lagi apa kabar? berarti kita harus berdiri hey. nah, maka sekali lagi saya tanya apa kabar? Ayah. apa kabar? apa kabar? apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? apa kabar? teman-teman semua terima kasih Ya, terima kasih karena sejujurnya saya sudah mengajar kurang lebih sekitar 32 tahun ya karena dulu waktu 2010 saya punya juga manajemen komputer Indonesia yang kaki ya. Kemudian juga di program tempat saya juga ada lembaga khusus Dan bahkan uh, ya Pusahaan-pusahaan saya rata-rata bukan hanya di bidang mungkin Bukitur and level Biasa jasa ya. kata untuk franchise, Tapi juga beberapa perusahaan ya, di antaranya ada juga perusahaan nah, yang bergerak tingkat perdagangan Kemudian juga saya berada di PT Biosutang Santara sebagai Komisaris Sekarang itu sebagai Direktur Komerasional Insya Allah saya akan selalu memanggil anda jangan lupa setiap saya ngajak dimanapun anda membuat grup masukkan diri saya Kenapa? Karena kalau pertemuan kita hanya orang mensal, tidak ada hola buat apa? Banyak diantara teman-teman anda yang ikut dengan saya, PPM Marit No Polis harus penghasilan rata-rata setiap bulan bisa di atas lima juta karena saya banyak sekali produk-produk yang tadi anda bisa up di dalam naka-naka mungkin kegiatan anda seperti editing video kalau anda sekedar hindi-hindi aja duitnya ada tapi bagaimana caranya begitu hasil dari pada editing anda bisa untuk dijual, dijual dari hasil nilai jual itulah anda akan mendapatkan yang namanya apa nih? purchase? jual hahaha Like that?